Halo sahabat Zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang ramalan gemini di bulan Februari tahun 2021. Namun buat kamu yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan sekitar zodiak, silakan admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik, sebelum kita ramalannya di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi.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 Untuk kesehatan sumang gemini adalah Six of Swords ataupun enam pedang Secara umum, Six of Swords itu diartikan perjalanan kehidupan yang diingat Dan di mana di sini perjalanan kehidupan itu mengakibatkan kelelahan dan mengakibatkan beban pikiran Serta di sini akan menurunkan kesehatan Jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan sumang gemini di bulan Februari tahun 2021 Di bulan Februari tahun 2021 kesehatannya akan mengalami sedikit penurunan yang dimana sini dikarenakan akibat perjalanan hidup ataupun yang dinamakan mengarungi sebuah kehidupan namun di depan sebuah keluarga seorang Gemini tidak akan kelihatan down ia akan kelihatan tegar di depan orang-orang tercintanya dan di disini digambarkan juga bahwasannya kesehatannya menurun dikarenakan mendapatkan beban pikiran yang dimana sini seorang Gemini memikirkan bagaimana caranya untuk membahagiakan keluarga Gemini sendiri dan untuk kartu super energinya adalah Page of Cup Secara umum Page of Cup itu diartikan seorang anak Jadi disini menggambarkan Seorang Gemini akan mendapatkan beban pikiran Mendapatkan penurunan kesehatan Dikarenakan disini seorang Gemini memikirkan perjalanan hidup Bagaimana caranya untuk membahagiakan seorang anak Yang disimpulkan dengan Page of Cup Ataupun bisa dikatakan ini adalah sebuah keluarga Yang dimana sini adalah keluarga Gemini sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Devil. Secara umum, di Devil itu diartikan keterbuayaan yang membelenggu keterbuayaan di dalam belenggu. Dan di sini bisa dikategorikan keterikatan yang membelenggu ataupun keterikatan batin. Dan jika kartu di Devil kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang gemini, di sini menggambarkan ikatan batin antara seorang gemini bersama seorang anak tidak akan bisa terpisahkan. Yang dimana di sini seorang gemini tidak akan mampu menyembunyikan bahwa seorang gemini sedang down. Di depan keluarganya, meskipun seorang gemini berusaha tidak memperlihatkan kepada keluarga tercintanya. Dan untuk kartu keuangan seorang gemini adalah 8 of pentacles ataupun 8 koin. Secara umum, 8 of pentacles itu diartikan, disarankan baiknya fokus di dalam pekerjaan, disarankan fokus kepada pekerjaan yang sekarang ini, yang dimana sini akan berdampak positif, dan disini jangan memburu hasil di dalam suatu pekerjaan. Dan di sini menggambarkan bahwasannya keuangan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa di dalam kondisi stabil di dalam kondisi berkecukupan dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya seorang Gemini disarankan fokus di dalam pekerjaan yang ia geluti saat ini pekerjaan yang ia jalani saat ini dan di sini seorang Gemini disarankan tidak menunggu hasil yang maksimal di dalam waktu dekat ini namun di suatu masa seorang Gemini akan terkejut dengan melihat keuangannya yang meningkat drastis. Dengan pekerjaan ataupun dengan kefokusan yang ia jalani saat ini, dan tentu support energinya adalah King of Sword. Secara umum, King of Sword itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini disarankan, baiknya fokus menjalani kegiatan sehari-hari, pekerjaan yang saat ini, yang dimana di sini seorang Gemini akan membuatkan hasil di waktu yang tepat. Dan di sini, waktu itu akan datang, dan seorang Gemini akan terkejut melihat keuangannya yang meningkat drastis, yang dimana di sini seorang sahabat ataupun orang tua akan memberikan masukan kepada seorang Gemini untuk lebih fokus menjalani kehidupan dibanding memikirkan hasil dan kinerjanya. Dan jika kartu di kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Gemini, di sini menggambarkan ikatan batin antara seorang Gemini bersama seorang orang tua merupakan... Suatu penyemangat kepada seorang gemini untuk meningkatkan dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus dan lagi. untuk kartu kartu pekerjaan seorang gemini adalah Ace of One. Secara umum Ace of One itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin mencoba hal-hal yang baru, ingin mencoba sesuatu yang baru di dalam kehidupan. Dan di sini menggambarkan seorang gemini baiknya memulai hal-hal yang baru, baiknya memulai hal-hal yang baru di dalam kehidupannya, yang dimana di sini seorang gemini. Disarankan fokus di dalam pekerjaan, yaitu memulai pekerjaan dengan tingkat kedisiplinan, tingkat tanggung jawab yang penuh. Yang dimana mana di sini dikarenakan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan di sini digambarkan juga bahwasannya seorang Gemini akan membuka suatu usaha sampingan. Yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan, karir, pekerjaan, serta meningkatkan keuangan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umum, of ungkapan itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang gemini disarankan memulai hal yang baru, coba hal-hal yang baru, yang dimana mana di sini seorang gemini juga digambarkan akan membuka usaha sampingan yang tujuannya untuk meningkatkan keuangan kehidupan, yang dimana mana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang gemini, mendoakan seorang gemini dalam kategori pekerjaan, dan di sini seorang gemini bersama pasangan akan bersama-sama berjuang untuk meningkatkan kehidupan. Yang jika kartu di debil kita gabungkan dengan kartu, karena pekerjaan seorang gemini di sini menggambarkan ikatan batin antara seorang gemini bersama pasangan merupakan faktor pendorong kepada seorang gemini agar lebih fokus, lebih bertanggung jawab dan disiplin di dalam bekerja. Dan di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan keuangan serta kehidupan gemini sendiri di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk hubungan asmara seorang gemini adalah jawabkan ataupun dua piala secara umum cup itu diartikan pasangan dan memiliki komitmen dan di sini ada dua prediksi kepada seorang gemini yang sedang single seorang gemini yang sedang single akan menemukan tambatan hati menemukan zaman hati di bulan Februari tahun 2021 dan akan memiliki komitmen untuk menjalani kehidupan dan menjalani hubungan asmara yang lebih romantis dan apabila seorang Gemini yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang gemini yang berpasangan akan memiliki komitmen dengan memulai serta mencoba cara untuk menjalani kehidupan asmara yang baru kepada seorang pasangan yang tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara. Sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Gemini yang sudah berpasangan dengan pasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2021. dan untuk support energinya adalah Kenaik Open. Secara umumnya, Kenaik Open itu diaktifkan seseorang yang usianya di bawah tiga tahun dan di sini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Gemini bersama seorang pasangan akan memiliki komitmen di bulan Februari tahun 2021 yang dimana disini tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan serta kebahagiaan yang dimana disini seorang pasangan akan memberikan aura positif, seorang sahabat rekan ataupun orang terdekat seorang Gemini akan memberikan respon serta dorongan yang positif kepada seorang Gemini untuk menjalani hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kita gabungkan kartu di devil dengan hubungan asmara seorang Gemini di sini, menggambarkan ikatan batin antara seorang Gemini bersama seorang pasangan akan mulai terasa di bulan Februari tahun 2021, yang dimana di sini seorang Gemini bersama seorang pasangan akan memperjuangkan hubungan asmara, akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus, harmonis, dan lebih bahagia yang didukung oleh seorang orang terdekat, rekan, serta sahabat Gemini sendiri, dan di sini bisa kita simpulkan.